dari luar ini tawurakum, orang ini tawurakum itu tawur arahan, araan geng-geng ini, ini, ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera bagi kita semua Pada video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya Yang berjudul Review Perjalanan ke Kampung Hindu Wonosalam Jombang Yang dimana pada video itu adalah Lebih banyak membahas tentang sisi perjalanan Mulai dari Mojo Agung sampai ke Dusun Tegal di video kali ini lebih banyak saya membahas mengenai seluk-beluk Dusun Tegalrejo, Desa Jarak yang di terkenal sebagai kampung Hindu. Jadi video ini khusus untuk Dusun Tegalrejo. Jadi mengenai suasana desanya, suasana alamnya, suasana penduduknya dan segala sesuatu yang mungkin saya temukan di sana. Cuaca hujan gerimis rintik rintik menambah keindahan dan kedamaian di dusun ini. Kebetulan handphone saya dan sekaligus sebagai alat kamera dalam merekam video ini baterainya hampir habis dan saya harus segera mencas ulang hp tersebut dan untuk itu saya masuk ke rumah salah satu penduduk yang ada di situ untuk sekedar e, meminjam listrik untuk mengecas. Saya masuk ke sebuah rumah yang berbahan dari kayu atau rumah kayu. Saya disebut baik oleh penghuni rumah tersebut. Namanya Mas Putra sebagai penghuni rumah tersebut. Dan alhamdulillah saya diperbolehkan untuk memakai listriknya untuk muncul sampai saya. Sekalian saya akan mengambil video ini mengenai sedikit Mantan. pembicaraan dengan kami menyambut sore dan teriis yang menambah suasana semakin indah dan terang. ini tik kalau ini gini kalau mau tidak. mau tapi sapi sapi itu ini. setelah habis saya lumayan terisi walaupun tidak panas. Saya mohon pamit kepada Mas Putra untuk melanjutkan berkeliling ke tempat tersebut untuk menemukan seluk peluk dan budaya yang ada di sini. Untuk diketahui, desa jarak khususnya desa berada di lereng gunung Anjasmoro. Tak heran, awalnya cukup dingin dan sejuk. Uh, di sini, cukup uh, kan? uh, Tapi ini kampung Hindu tapi tidak ada masalahnya. Masyarakat di sini kebanyakan bekerja sebagai petani, berkebun, dan berkenan kambing. Oh ya, oh, iya. tidak ada yang bertolak sapi. sapi itu ya. hewan yang berhormat dalam kepercayaan. Ciri-ciri ya, ya. yang paling khas di dusun ini adalah adanya palinggian di halaman rumah atau di depan rumah, tiap-tiap penduduk palinggian adalah semacam menara atau pilar kecil kira-kira ukurannya sekitar 2 meteran yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh sesajen atau dupa. Jadi aroma yang saya rasakan di sini selain aroma air hujan maupun aroma tanah basah adalah aroma bau dupa, mengingatkan saya kepada suasana yang ada di Bali. di lereng Gunung Angsomor okay, itu tempat apa coba sudah berada di pinggir suatu sungai. saya nah, sendiri tidak tahu ini, ini. Cewek, wih, keren. Uh. Di tengah dusun ini terdapat sebuah jembatan, jembatan yang terbuat dari kayu dengan kerangka besi yang memisahkan antara kusun depan besi dan dengan kusun dekat rujuk yang Timur. Ya, tepat di Besuntol Rejo ini, ada Rampung Hindu, ntar uh, kita cari lada sekitarnya, apakah di sana masih ada peh uh, ya? Ini. Dan disinilah akhir dari jalan ini Dari jalanan beton atau aspal berganti menjadi jalanan ratu makadam Disinilah ujung dari jalanan dusun ini Dan sekaligus sebagai ujung dari dusun tegak Jadi kalau kita melewati atau menyusuri jalan makadam tersebut Tidak akan ditemukan pemukiman atau perumahan penduduk penjelajahan Dusun Tekal Rejo, saya lanjutkan kembali, saya berencana menuju ke Pura Giri Anjas yang konon kabarnya adalah Pura yang terbesar di Jombang. Untuk itu, saya menumpang parkir di halaman rumah seorang warga yang bernama Pak Wakiran. Sekaligus mohon izin Ewo, menuju untuk menuju ke pak, Lo Iwan pak. Pak Pak akhiran. Pak akhiran gue. Nusaeng gue keluar dari pak akhiran. Selamat <laughs> <Okay>. menikmati! <laughs> Cukup asli kawan uh, Bau hujan Memang kebetulan suasananya hujan uh, Ini kita menuju ke Pura Kiri uh, Agas Moro Yang kawan-kawan katanya adalah Pura terbesar di uh, Apa namanya uh, Sekitar Monosalam Atau Gerontang Ini kita berada di uh, Saya berada di kaki Gunung Anjas Moro untuk bisa masuk ke burung di Anjas Moro oleh pak Wahiran saya disarankan ya. untuk memohon izin kepada parisade ke desa setempat. Ya. tetapi tidak saya lakukan karena saya sendiri juga tidak enak hujan-hujan mengajak orang untuk masuk ke burung tersebut akhirnya saya putuskan untuk melihat dari luar saja Oh Ternyata, apabila mendus, mungkin keempat kapan kalau saya ada kesempatan untuk sini lagi, saya akan mengunjungi ketua pariwisata yang ada di desa ini. Sebagai penambah wawasan, pariwisata adalah majelis organisasi agama Hindu yang berfungsi sebagai menjaga hubungan antar umat agama Hindu, mengurusi kelengkapan ritual keagamaan, dan lain-lain yang terkait dengan ritual dan budaya. Dalam kepercayaan Hindu Dalam Parishada sendiri Juga terdapat hirarki organisasi Mulai dari tingkat pusat Sampai tingkat daerah Bahkan sampai tingkat desa Ya Ture diri Aung spastiastu Dan juga kita juga tidak enak, kita lihat dari luar saja, wow. Oh. sembarangan untuk masuk karena kita harus menghormati adat istiadat dan kebudayaan di sini. Anjas kiri anjasmoro tepat di seberang jalan depan pura tersebut oh, terdapat sebuah sungai. Airnya lumayan jernih dan alirannya cukup deras. Bisa dimaklumi karena sedang musim hujan. Alirannya cukup deras. Jadi di, di depannya Kuro itu ada jalan nah, Di seberang jalan tersebut Di bawahnya itu ada sungai-sungai ini Ini tahu tahu ini namanya Ini apa Saya lanjutkan penjelajahan saya di dusun ini, mengusir kancang-kancang kecil di antara rumah-rumah penduduk. pemandangan yang cukup unik ada sebuah musola dan tak jauh dari situ masih di halaman musola tersebut juga terdapat sebuah palinggian hal ini menunjukkan adanya hubungan harmonis antara warga yang beragama Hindu dengan warga yang beragama Islam tidak ada pengujilan terhadap agama lain semuanya mempunyai hak yang sama dalam beribadah. sebuah pemandangan yang menyejukkan di tengah-tengah banyaknya intoleransi beragama, pemaksaan agama, demo demu konyol mengenai pendirian rumah ibadah yang katanya atas nama iman. Tempat lain yang masih ada intoleransi beragama bisa belajar dari kampung Hindu ini, Dusun Tegal Rejo, Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Inilah sejatinya Bineka tunggal Ika. Warna-warni bunga yang ada di sini, harum bunga dan aroma dupa. Untaian pegunungan Anjas Moro, batuan yang berlumut, menjadi ornamen alami yang menghiasi dusun ini. Suara kemericik air hujan, suara kambing, dan suara kumbang adalah nyanyian alam dusun ini sebagai penyegar jiwa. Hari semakin sore dan mendekati malam Waktunya saya untuk segera pulang sebelum hari menjadi gelap Tapi sebelum itu saya sempatkan untuk ngobrol dan beramah-tamah dengan Pak Wakiran Dimana halaman rumahnya sudah saya pinjam <laughs> untuk parkir sepeda motor saya <laughs> Mencengoklah Wak Wakiran Mencengoklah Pak, Oke masak lagi? Oke Oh. Pakai kain ini ini kampung di Biduang kita tahun Suwi Kapi yang Oh, penting Ya, migrasi, yang dan apa bukoweh aku... mm, no, uh, sing, hey, berbuat baik kali satuan tempat hewan, lingkungan seperti mau, api, Pak mau nah, maju ayuning terus dia saling menghormati, sama kok, kalo seneng paling itu, jumlah Oke, nah kan acara nih, kengeran nih, Pak. Nggak terus, nggak boh, sayo nyepi, berikutlah. Nah, nyepi nunggu jenengan. Nggak boh, ngebor tank kan nggak santai, berikut. Nggak berikutnya, santai, santai, santai. Nggak berikutnya, santai. Nggak berikutnya, santai. Nggak berikutnya, santai. Nggak berikutnya, santai. Nggak berikutnya, santai. Nggak berikutnya, santai.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 Tapi ini kalau apa bener maksudnya yang jawi ini terus kalau meriki, tapi pas covid kita dilarang masuk sama pulau. Oke, bener apa apa? bener-bener pulau, sama sama bener-bener pulau, sama bener-bener niku yang bener-bener pulau, sama niku bener pulau, sama santri bener pulau, sama bener-bener pulau, sama bener-bener pulau, tunggal bis Nggih, mau santau. Iya. Kadang acara Nopong undangi. Undangi. Tengah acara napa ngono. acara ulang tahun anu. bulan 10. bulan bolu ini saya tanya, Pak, paling kaget nih. Saya nonton berarti paling kaget nih. Oke, itu nonton, Pak. Suruh kita jadi Kabupaten Suruh kita paling masalah. Suruh Surabaya jadi masalah. Suruh kita jadi masalah. Suruh kita jadi masalah. Suruh kita jadi masalah. Suruh kita jadi masalah. Suruh kita jadi masalah. tanjung kita jadi dalam taman, Surabaya, sturgeon, sturgeon, niko kembung, sturgeon niko pentaling, bro, niko kembung, bro, niko kembung, bro, niko kembung, bro, niko malang bro, niko nah, Giri Arjuna niko kembung, Giri Arjuna kembung, bro, niko kembung, bro, niko kembung, bro, niko kembung, bro, niko kembung, bro, niko kembung, bro, niko kembung, bro, gak ada orang yang jalur pak? No. oh gak sakit balik itu siap Awigro sakniki ki Pak. Terus ning yang Jadi penting tanding, kalo ternaknya ini santai, masak yang Kalau nih putune, ladang putune, oma-oma ibu mereka ngetan ngetan? jembatan? jembatan? semua Dan mereka kali. Okay jeneng daerah kabupaten Tulungagung sing mengkoni agama kabupaten oh kaya... islam kata... tingkat kabupaten iya karena sing, sing, noto gye, gye. sing noto kabupaten siap-siap tapi, tapi kita lu apa, pak? Gitu, lo minta murni, aman, ngeliatnya apa? Lu yang bahan oh, dari gila, lo seneng katanya, gak beruntusan. Gak mau langsung, langsung nih. Keluarnya rencana Pak, dipangsel nih. Gua kan, kalau wanton buan, Pak, tenro okay. klan. Oke, oh. si, coba sih, nah oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, kalau nggak mau lebih goni, mau nggak mau, saya itu kali ini kapal setengah tahun ini. Nanti aku, seperti ini, saling menghormati. Nanti, nanti di kalangan dia rukun, kalau sing, sing nonton panikin kali, kali musola nih gua, salut pak Saya saling situasi, tapi nggak pak. Saya pernah mau perang, mau sih, apa perang, nggak nggak sini, Pak Cahil Gila, lagu ada semua yang penting, Rahayu atau rupun Siap, siap Jadi akamamu akamamu, akamamu juga akamamu Saling menghormati Kalau pernah menurut saya, Pak Pernah menurut saya, rupun Pernah menurut saya, rupun Pernah menurut rupun Pernah menurut saya, rupun sore-sore Rokok dulu dan Hari sudah semakin gelap dan saatnya saya untuk pulang. Lalu saya segera berpamitan dengan Pak Wakiran. <tuk> Hai, gengklong, Pak Teguh, genggeng, genggeng, genggeng, genggeng, genggeng, desa jarak sebuah kampung hindu yang berada di daerah kecepatan manus Salam, Kabupaten jendam semoga tertutup tari alam dan, dan budaya sebagai penutup kampung hindu Dusun tekelrejo desa jarak bisa menjadi daya tarik wisata karena mempunyai keunggulan alam dan budaya dengan promosi yang tepat, tidak mustahil kampung ini bisa menjadi lokasi wisata unggulan di Jombang. Semisal Cargon Bali Van Jombang. Mungkin dengan sedikit renovasi kecil dengan menonjolkan ornamen-ornamen khas Bali yang selaras dengan kepercayaan Hindu. Ditambah lagi, suasana toleransi dan harmoni antar umat beragama yang ada di dusun ini bisa menjadi daya tarik tersendiri. Sekian penjelasan saya untuk ini. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Betul kalau bisa, agar tidak ketinggalan tayangan penjelajahan penjelasan saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Santi Om Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera Rahayu Sakum Gumadi